Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami Tim BWA sudah berada Di Sumbawa Perjalanan dimulai dari Jakarta berangkat Menuju Bandara Lombok kemudian Dari Lombok kita menuju Sumbawa dengan perjalanan yang sangat Luar biasa kami melakukan Perjalanan darat yang cukup panjang Hampir 6 jam lebih Kami melaluinya Alhamdulillah tim BWA sudah sampai di Sumbawa dan siap mendistribusikan Al-Quran di wilayah Sumbawa. Kami dari Badan Komunikasi Pemuda Ramaja Masjid atau BK PMI Kabupaten Sumbawa menyambut tim BWA dari Jakarta. Alhamdulillah kami Sumbawa mendapat di kloter kedua ini 20.000 20 ribu bungkul Al-Quran dan juga insya Allah besok dan selanjutnya kami akan mendistribusikan Al-Quran ke daerah selatan, timur dan juga barat di bagian Sumbawa ini terima kasih kepada Wakif BWA semoga amal jariah para Wakif dan juga teman-teman BWA dibalas dan diberkahi, insya Allah berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kami siap disisikan Al-Quran Wakaf